Assalamualaikum pemirsa ketemu lagi di channel youtube awon Ninus. di video kali ini kita ingin membuat bolu ketan hitam kahyangan yang lembut dan nikmat bahan-bahan yang diperlukan 250 gram tepung ketan hitam 30 gram tepung terigu 150 gram gula pasir 1 sachet susu kental manis rasa vanila 3 butir telur 100ml minyak sayur 100 gram mentega yang sudah dicairkan seperempat sendok teh soda kue seperempat vanili seperempat garam seperempat SP Langkah pertama kita pecahkan semua telur satu persatu dimasukkan ke dalam wadah gula pasir soda kue vanili garam dan juga sp kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai mengembang atau terlihat putih-pucat oh iya pemirsa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya masukkan satu saset kental manis kita aduk kembali sebentar saja kita masukkan tepung ketan hitamnya sambil disaring ya pemirsa kita tuang terigunya kita aduk kembali Kemudian, kita aduk dengan spatula. Kita masukkan mentega yang sudah dicairkan, kita aduk ya, pemirsa, sampai rata. kita masukkan minyak sayur lalu kita tuang ke dalam loyang dipastikan loyangnya sudah kita lumuri mentega dan terigu ya pemirsa supaya tidak nempel dan dicopotnya mudah nanya sudah siap pemirsa sekarang kita masukkan ke dalam oven kita panggang sampai 30 menit ya pemirsa sudah 30 menit pemirsa kita tes dulu bolunya dengan dicolok menggunakan link. Oh, sudah tidak ada yang menempel pemirsa tandanya bolunya sudah matang kita sisir pinggirnya supaya mudah lepas dari loyang kita balik kita buka loyangnya Wow, kita iris dulu ya. Ini dia pemirsa bolunya. Tuh kan pemirsa, teksturnya lembut dan indah. Kita cobain dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, begitu lembut di mulut. Endos. Sampai di sini dulu ya pemirsa videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.